Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kembali lagi bersama Ustadz Nasafi Kali ini kita akan belajar tentang Pembulatan dan penaksiran pecahan Materi yang pertama adalah tentang pecahan biasa Bentuknya A per B Masih ingat A ini dinamakan dengan apa? A ini dinamakan dengan Pembilang Kalau B B ini dinamakan dengan Penyebut ada rumusnya untuk membulatkan pecahan. Jika b atau penyebut ini kita bagi dengan dua, dan hasilnya ternyata kurang dari atau sama dengan a, maka pecahan tersebut dibulatkan menuju satu. Jika b dibagi dua. Ternyata hasilnya lebih besar daripada A. Maka pecahan tersebut dibulatkan menuju 0. Supaya lebih jelasnya, kita lihat contoh di bawah ini. Bulatkan pecahan di bawah ini ke bilangan bulat terdekat. Contoh yang pertama ada 2 per 4. Dan contoh yang kedua ada 3 per 10. Oke. 2 per 4. A-nya yang mana? B-nya yang mana? Dua per empat ini, A-nya yang dua, B-nya yang empat. Jadi nanti kalau B-nya ini kita bagi dengan dua dan ternyata hasilnya lebih kecil atau sama dengan A, maka hasilnya pecahan tersebut dibulatkan menuju satu tapi kalau 4 ini kita bagi 2, ternyata hasilnya lebih besar daripada A, maka pecahan tersebut dibulatkan menuju 0. 4 per 2, sorry, 2 per 4, 4 dibagi 2, hasilnya 2, nah, ini sama dengan A, sama dengan A enggak? Sama dengan A. Berarti pecahan ini dibulatkan menjadi atau menuju 1. Contoh yang kedua, 10. Nah, 3 per 10, berarti 10-nya yang kita bagi 2. 10 dibagi 2, hasilnya 5. Nah, 5 ini lebih besar daripada A, apa enggak? A-nya berapa? A-nya 3. Berarti, 3 per 10, ini dibulatkan menjadi 0 untuk pecahan biasa sudah paham ya kita lanjutkan ke pecahan campuran bentuk pecahan campuran itu ada C A per B masih sama A ini dinamakan dengan pembilang dan B dinamakan dengan penyebut untuk rumusnya masih sama, tapi nanti kita di sini ada tambahan C ya. Nah, jika B dibagi dua, dan ternyata hasilnya kurang dari atau sama dengan A, maka pecahan ini, pecahan yang biasa ini, dibulatkan menuju 1. Nah, jika lebih besar, maka dibulatkan menuju 0. Contoh. Bulatkan pecahan di bawah ini ke bilangan bulat terdekat. Contoh yang pertama ada 3, 5, per 6, dan contoh yang kedua ada 2, 2, per 2, Kita jawab contoh yang pertama. 3, 5 per 2, A-nya berapa ini? A-nya 2, B-nya? B-nya 2, Ketika B kita bagi dengan 2 dan hasilnya ternyata kurang dari a maka pecahan tersebut dibulatkan menuju 1 ya 6 kita bagi 2 hasilnya 3 dan ternyata 3 ini kurang dari 5 maka 5/6 dibulatkan menjadi 1 sehingga 3 5/6 itu dibulatkan menjadi 4 dari mana tahap 4? 4 itu dari tiga ditambah hasil pembulatannya ini. Hasil pembulatannya ini tadi, 1. 3 ditambah satu hasilnya 4. Contoh yang kedua. 8 kalau dibagi dua hasilnya 4. Karena 4 ini lebih besar dari dua, lebih besar dari A. Maka pecahan 2 per 8 itu dibulatkan menjadi 0. Sehingga 2, 2 per 8 dibulatkan menjadi 2. Dari mana 2? Dari 2 ditambah 0. Untuk pecahan campuran bisa difahami ya. Kita lanjutkan ke pecahan desimal. Masih ingat pecahan desimal itu apa? Pecahan desimal itu adalah yang berbentuk koma. Ada koma-komanya nanti ya. Ada rumusnya juga. <tuh> jika bilangan desimalnya, atau bilangan di belakang koma, itu lebih besar dari 5, 50, 500, dan seterusnya. Maka dibulatkan menjadi satu. Nah, jika bilangan desimalnya, kurang dari 5, 50, 500 dan seterusnya maka dibulatkan menjadi 0. Ini maksudnya apa tat? Nah, maksudnya begini. Jika ada satu angka di belakang koma dan dia lebih dari 5, maka bilangan tersebut dibulatkan menjadi tam, menjadi satu. Koma tersebut dibulatkan menjadi satu. Jika ada dua angka di belakang koma dan ternyata lebih besar atau sama dengan 50, maka koma tersebut dibulatkan menjadi 1. Apabila ada 3 angka di belakang koma, dan ternyata bilangan tersebut lebih besar atau sama dengan 500, maka koma tersebut dibulatkan menjadi 1. Begitu pula sebaliknya. Jika kurang dari, maka dibulatkan menjadi 0. Supaya tidak bingung, kita langsung menuju contohnya ya. Ini contoh. Bulatkan pecahan desimal di bawah ini ke bilangan bulat terdekat. Contoh yang pertama ada 3,43. Contoh yang kedua ada 16,75. Kita jawab contoh yang pertama. Koma 43 ada berapa angka di belakang koma? Ada dua angka di belakang koma, kemudian kita lihat rumusnya. Jika lebih besar atau sama dengan 50, dibulatkan menjadi satu, tapi kalau kurang dari 50, dibulatkan menjadi 0. Nah, 43. Ini kurang dari atau lebih dari 50, kurang dari karena kurang dari, maka 43 ini dibulatkan menjadi. 0. Sehingga Desimal 3,43 dibulatkan menjadi Dibulatkan menjadi 3 Nah Karena apa? Karena ini kurang dari 50 Kalau contoh yang pertama sudah selesai dan sudah paham Otomatis contoh yang kedua ini akan menjadi sangat mudah bagi kalian. Kita tinggal lihat komanya. Koma, 75. koma 75 ini lebih besar apa lebih kecil daripada 50? Lebih besar. Kalau lebih besar, maka koma-koma ini dibulatkan menjadi satu. Karena ini dibulatkan menjadi satu. Di sini ada 16, sehingga 16 ditambah 1, hasilnya 17. Dari mana 17 tadi? Dari 16 ditambah hasil pembulatan 0,75 ini. Itu desimal, sudah paham ya? Insya Allah pembelajaran kali ini sangat mudah sekali untuk pembulatan dan penaksiran. Sekarang kita masuk ke pecahan bentuk persen. Nah, ada rumusnya juga. Jika bilangan satuannya lebih besar atau sama dengan 5, maka angka puluhannya ditambah 1. Jika bilangan satuannya kurang dari 5, maka angka puluhannya tetap. Setelah dibulatkan, angka satuannya menjadi 0. Nah, tiga rumus ini harus dihafalkan untuk mengerjakan Pembulatan pecahan dalam bentuk persen, kita lihat contohnya ya. Bulatkan pecahan persen di bawah ini ke puluhan terdekat. Yang kita lihat adalah angka satuan, angka satuannya. Nah, untuk soal a, angka satuannya ini adalah empat. Nah, empat ini lebih besar atau sama dengan lima. Atau kurang dari 5? Kurang dari 5. Karena kurang dari 5, maka angka puluhannya te tetap. Nah, sehingga 74 kalau kita bulatkan ke puluhan terdekat, maka akan menjadi 70. 74 persen jika dibulatkan menjadi 70 Sampai sini, faham nggak? Insya Allah, faham ya. Kita lanjutkan ke soal yang B. Soal yang B ini ada 86%. Nah, kita lihat angka satuannya. Angka satuannya adalah 6. Nah, 6 ini lebih besar dari lima enggak Kalau lebih besar, maka ini nanti kita bulatkan angka puluhannya kita tambah 1 sehingga 86 karena 6 lebih besar daripada 5 maka kita bulatkan menjadi menjadi 9